Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mencoba untuk memasang Mendeley Desktop -nya. yang pertama pastikan softwarenya sudah kita download caranya buka browser selanjutnya ketik Mendeley.com atau Mendeley Desktop Mendeley desktop, selanjutnya klik menu yang pertama, download Mendeley desktop software. Selanjutnya, klik download Mendeley desktop for Windows. Saya karena saya menggunakan Windows, jadi saya download versi Windows. Nah, untuk eh, pengguna macOS ataupun Linux, bisa download di pilih menu order system, ya. Oke, baik, kita klik download pastikan di pojok kiri bawah browser karena saya menggunakan google chrome jadi munculnya di sebelah sini nah, selanjutnya saya klik dua kali di sini atau uh, ke folder penyimpanan hasil downloadnya misalnya ini klik dua kali Lalu, uh, ketika muncul seperti ini ini adalah izin keamanan ya di kita pilih yes saja. Selanjutnya muncul tampilan instalasi, klik next untuk melanjutkan. Selanjutnya klik I agree, ya ada apa namanya lisensi agreement, klik I agree. Selanjutnya ini adalah di mana kita menyimpan file instalasi Mendeley kita ya, karena saya uh, menyimpannya di C program file Windows 32 ya, atau x86 dengan nama Mendeley Desktop ataupun bapak ibu bisa ubah dengan cara klik browse dan pilih lokasi penyimpanan yang dikehendaki. selanjutnya klik next untuk namanya saya buat default saja namanya mintile desktop lalu klik install nah selanjutnya hilangkan checklist Mentil desktop, jika Bapak Ibu setelah instalasi tidak mau membukanya. Nah, karena saya akan mengkonfigurasi, jadi saya biarkan saya checklistnya. Saya biarkan ya, lalu klik finish. Perhatikan di bawah akan terbuka otomatis ya. Klik nah, di sini, saya sudah login ya. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki. Akunnya, Bapak Ibu, silahkan daftar dulu di laman Menjelih Resmi. Ya, nah, di sini ada beberapa referensi yang sudah saya masukkan. E, untuk tahapan registrasinya, bisa dilihat video sebelumnya. Lalu, untuk menambahkan referensi. Bisa nanti uh, di video selanjutnya. Baik, terima kasih untuk instalasi Mindilerix. Stop, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.